lagi ngapain lit eh sekarang corona dah makin ngeri ya online shopmu gimana lancar lancar sih alhamdulillah cuma udah nggak serame dulu oh ya udah nggak apa, apa Ingat loh ya jangan kemana-mana dulu jangan lupa sholat dan jangan lupa besok juga puasa iya iya nggak kemana-mana kok ya udah kalau gitu assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum lita waalaikumsalam om apa kabarnya kamu baik alhamdulillah Makanya gimana? Iya, tetap masak sih, kayak biasanya Om. Baguslah, daripada kamu keluar. Iya, iya, ya udah. Makasih ya, Om. Ya, yuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. COVID-19 akan terjadi di sejumlah negara termasuk di Indonesia Hai Fir, bosen nih di rumah, enaknya ngapain ya? Gak apa-apa, udah di rumah dulu aja Kan masih banyak kegiatan yang bisa dilakuin Kayak baca buku, main game, atau masak-masak Terserah kamu deh, pokoknya jangan keluar-keluar dulu ya hmm, Ya udah deh, kalau gitu oke okay, thank you ya Dadah. Bye bye. Halo, Lid, ayo bangun sahur dulu. Ya ya, ini aku bangun. Halo, Assalamualaikum ya, Om Waalaikumsalam, Lita Lita sudah bangun Udah, Om, ini baru masak Oh, yaudah, kalau gitu hmm. Mat sahur ya Ya, Om, makasih, mat sahur Waalaikumsalam Pak, Ma, Lita sahur dulu ya